Yang dengki, jangan kau simpan hanya menodai bersama-sama kita. Bersama, senyum ceria di dalam bidunia, wajah berseri bagaikan permata. Kita tunaikan hari raya Islam. yang masih tersimpan. Bahagia Melepas rindu Berbagi cinta Saling bercerita Mari maafkan Bila bersalah Hati yang dengki Jangan kau simpan Hanya menodai Bersama-sama Kita bersama ceria di dalam hidupnya wajah berseri bagaikan permata kita tunaikan hari raya Islam. Si. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba ulangi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan Karyana Isid Al-Kawasar, Anak-anakku semuanya, giliran absen nomor 16 dan seterusnya, mulai kelas 1 sampai kelas 5, karena kelas 6 hari ini melanjutkan kegiatan teriak. Yang saya banggakan, yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Hari ini adalah hari yang kedua Kita masuk setelah libur Hari Raya Idul Fitri 14 3 Hijriah Kalau kemarin absennya nomor 1 sampai 15 Maka hari ini, hari kedua absen nomor 16 sampai seterusnya Mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 kita bersyukur kepada Allah Diberi kesehatan, kekuatan Sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Di bulan suci Ramadhan Siapa yang puasanya lengkap? Alhamdulillah Kemudian siapa yang sholatnya rajin Di masjid, di musola, Alhamdulillah Ibadah puasa, kemudian terutama Sholatnya, baca Al-Qur'annya Itu terus dipertahankan Ya, bukan hanya Di bulan Suci Ramadan saja Tetapi Di bulan-bulan lain Sekarang kita bulan syawal ya Tetap sholat Lima waktu, rajin ibadahnya Sholatnya, baca Al-Qur'annya Dan ketaatan-ketaatan yang, yang lain Alhamdulillah, hari ini Anak-anak semuanya Bapak, Ibu guru dan karyawan SD Al-Kausar mengucapkan halo selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah bertepatan tahun 2022 Masehi. Taqaballahu minna semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minnal aydin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah Dibersihkan dosa-dosa kita seperti Bayi yang barulah lahir Kita suci putih bersih Nah sehingga hari ini Alhamdulillah anak-anak semuanya Mulai pelajaran Mulai belajar kembali Yang walaupun hari ini Kegiatannya adalah apel pagi Dan halal bihalal Kemudian nanti masuk Sesuai dengan kegiatan Yang telah diarahkan oleh Bapak Ibu Wali kelasnya masing-masing Nah besok Suratnya kemarin sudah disampaikan Halo anak-anak semuanya Hari ini pulangnya jam berapa? Semua hmm, ya, pulang Kukul sembilan 30. Nah, untuk besok anak-anak semuanya coba diperhatikan. Besok kita sudah mulai bismillah 100%. Per persen. Tatap mukanya atau belajarnya sudah 100%, persen. cuma waktunya kalau kelas 1 2 pulangnya jam 10.30, kelas 3 sampai dan kelas 6 pulangnya jam 1 pukul 11. Nah, sehingga anak-anak semuanya tidak berleha-leha lagi. Ya? Semangatnya ditingkatkan, terutama belajarnya di rumah. Kalau ada tugas, dikerjakan, ya ditingkatkan belajarnya. Yang semangat belajarnya, mana semangatmu? Kurang keras, mana semangatmu? Karena insya Allah kelas 6 tanggal 17 itu sudah mulai ujian sekolah Kalian insya Allah nanti awal atau akhir Mei itu sudah penilaian akhir semester Jadi ujian naik ke kelas Maka dari sekarang harus dipersiapkan Dengan belajar yang sungguh-sungguh -sung. Nah di samping belajar juga ibadahnya yang rajin Ketaatan kepada orang tua patuh, hormat kepada orang tua Halo ini penting ya Ahlaknya yang baik Bicaranya yang sopan ya. Kemudian yang paling penting lagi Halo, halo, halo Kalau dapat sangu Ya, Lebaran kan saya yakin Semuanya dapat sangu, kecuali Pak Migdad Bisa ngoni sama Anak-anak ya. semuanya Semuanya dapat sangu Alhamdulillah, sangunya banyak nah kemudian diapakan sangunya itu ditabung ya ndak boleh cita-citanya saya kalau dapat sangu beli HP awas ya hati-hati setiap hari HP-an ndak boleh oh iya hp-nya itu di apa apakan jadi kurangi, gak boleh setiap hari main HP, hati-hati ya, matanya nanti sakit, kemudian pikirannya ke HP, tok, akhirnya tidak belajar, tidak sholat, tidak taat kepada kedua orang tua, hanya taatnya kepada HP saja, itu tidak boleh, HP itu manfaat, tapi lebih banyak mudaratnya apabila kalian setiap hari, pegang HP itu berbahaya karena itu anak semuanya Halo penting sekali anak-anak semuanya oleh kelas 1-5 kalau punya HP HP-nya diberikan orang tua bila perlu dijual lain jadi waktunya belajar ya belajar jadi pegang HP saja kemudian yang terakhir anak semuanya karena suasananya panas Halo jadi tetap jaga kesehatannya setiap hari tetap prokes Ya, pakai masker dari rumah ya. Kemudian cuci tangan di sekolah cuci tangan waktu istirahat. Kemudian tidak bermain dulu. Nah istirahatnya di dalam kelas. Nah ada pertanyaan gimana kantinnya Pak? Nah kantinnya belum. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru sudah bisa menunggu informasi lebih lanjut dari pihak yang terkait. Nah untuk makan dan minum kalian harus membawa ya bawa makan secukupnya bawa minum secukupnya tidak saling berbagi dulu apalagi sekarang tadi di koran itu ada penyakit lagi yang namanya hepatitis ya makanya yang pertama adalah cuci tangan sering-sering cuci -sering tangan dijaga mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah oh. baik anak-anak semuanya sekali lagi mana semangatmu Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Kerajaan Sudoltausar, mudah-mudahan dan anak-anak semuanya sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan proses belajar-mengajar mulai hari ini sampai dengan uh, seterusnya. Terima kasih dan mohon maaf suasananya tetap panas ya. Mudah-mudahan panasnya ini memberikan kesehatan vitamin kepada kita, terutama vitamin D insya Allah. Akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Langsung ditutup doa oleh Ustadz Mikdar. Siap, gerak. Kita... Kita berdoa sejenak, nggak ada yang ramai ditunjukkan sejenak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantinya kita ditemukan lagi pada bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim nama Muhammad Allahumma inna nas'alukal salamat. Amin. Wa 'afiatan til jasad, wa ziyadatan til 'ayni, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan min kulli ma nauz wa rafa'an dzanbina wa rahmatan min 'indika. Allahumma wa hawlina 'alaina fi sakaratil maut wa anja'na minan nar. Inna iza rabbana la tuziqulubana ba'da itmadidana wahab lana min ladunka innaka antas-salam wa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama wabid'ana imasallu min dhurriyati rabbana wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana Bapak Ibu guru bisa berjajar di depan Biar panjang Bapak-Ibu gurunya Bapak-Ibu guru Monggo Ustaz Ustaz Bisa berderet sampai ke selatan sana Anak-anak sekalian Mari kita bersama-sama sholawat Dari-dari-dari dulu ya mulai dari paling utara Salawahu Ala Muhammad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 See the week and the week's Ya Mu Ya Ya Imam Al Ya Ya Ya Imam Al اللهم صل على محمد الله عليه وسلم صلوا على محمد Um kasur sunat dan dan dan dan dan dan dan dan Tak ingin ee mora kai Thank you.